Ya Santo Yohanes Chrysostomus, karena kepandaianmu, engkau dijuluki si mulut emas. Karena perkataanmu iman akan Tuhan Yesus semakin diperteguhkan dan tersebar di mana-mana. Namun dibalik itu, engkau dengan tabah menjalani hari-hari yang penuh penderitaan, karena sakit yang engkau derita Engkau tidak pernah mengeluh Dan mempersatukan penderitaanmu Dengan penderitaan Kristus sendiri Allah Bapa, Saat ini aku sedang mengalami sakit epilepsi Seperti yang pernah dialami oleh hambamu Santo Yohanes Chrysostomus Maka bersama Santo Yohanes Chrysostomus Aku memohon rahmat kesembuhan dari penyakit ini. Aku percaya tidak ada sesuatu yang tidak tersembuhkan bagi orang yang berharap kepadamu. Ya Santo Yohanes Christos Tomus, berdoalah bagi kesembuhanku dari penyakit ini. Bantulah aku juga untuk belajar menyatukan penderitaan ini dengan penderitaan Kristus sendiri.